Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Oleg Konubianto dari channel Mitra Usaha Indonesia kira-kira tahun yang lalu OSS telah berubah ya dari versi 101 ke versi OSS RBA atau OSS berbasis risiko dalam video ini kita akan bahas bagaimana cara untuk migrasinya mulai dari awal sampai terbit NIP yang baru Nah untuk Anda yang ingin mengetahui prosesnya silahkan ikuti video ini sampai habis dan jangan lupa tekan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu sekalian, kalau bapak ibu sekalian login ke akun OSS, tiba-tiba melihat tampilan seperti ini ya, tampilan seperti ini ada penggantian akses OSS 101 ke OSS berbasis resiko, artinya versi OSS bapak ibu memang versi lama ya, jadi memang harus diupdate ke OSS RBA atau berbasis resiko. Caranya seperti apa? Caranya sangat mudah, silakan ikuti saja pandemi sampai habis ya. Oke, yang pertama kita akan lihat di sini ada keterangan ini ya. Ada keterangannya lalu di sini akan ada nama perusahaan kita. Oke, di sini akan ada perusahaan kita. Nah, siapkan data-data yang diminta nanti. Kita cukup klik tombol ini. Oke, ya, kemudian kita siapkan data-data yang diminta yaitu pertama NPWP perusahaan, lalu SK pengesahan terakhir ya. SK pengesahannya, alamat email Lalu di sini ada data pengurusnya, boleh salah satu yang direktur atau komisaris bisa ya. Di sini pilih, misalnya saja WNI. Lalu di sini ada data-data nik, -data, uh, uh, lalu nama lengkapnya, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, provinsi dan jabatannya ya. Jabatannya apa? Lalu nomor uh, terakhir ini nomor handphonenya. Ya seperti itu disiapkan dulu data-datanya, baru kita input ya. Yes, silakan Ya, diisi saja, pokoknya uh, diisi saja sesuai dengan kolomnya ya. Alamat diisi alamat, nama diisi ya. nama, seperti itu saja. Kalau sudah selesai, silahkan cetak lalu klik proses. Oke. Okay. Nah, di sini karena sudah ada, maka di sini ada, ada tulisan bahwa username dan password baru dikirim ke email. Jadi kita tinggal cek email kita. Oke. Okay. Bapak Ibu sekalian, salah bapak Ibu cek emailnya ya, ada email dari OSS. Nah, silakan logout ya, logout dulu, keluar dulu dari akun OS Bapak Ibu yang sebelumnya. Kemudian, gunakan username dan password baru yang dikirim email ya. Jadi, silakan login lagi, masuk ke halaman login seperti ini. Kemudian, masukkan username dan password yang baru ya. Masukkan username dan password baru, lalu kita klik login. Nah, pada saat login, maka gambar dari apa halaman dari member area OS Bapak Ibu tentu akan berubah ya. Yang sebelumnya ada peringatan untuk mengganti ke versi 1.1 ke uh, OSS RBA. Sekarang sudah menjadi apa namanya uh, tampilan OSS RBA seperti ini. Nah, untuk OSS RBA ini, uh, kita masih ada ya, NAB lama di sini masih ada, kita masih bisa download NAB lama. Cuma ini kan masih NIB versi 101, jadi NIB-nya di sini masih NIB versi 101. Nah bagaimana cara merubahnya agar NIB ini menjadi NIB OSSRBA? Itu silahkan klik menu perubahan, apa perizinan apa berusaha ya, kemudian klik menu perubahan. Lalu di sini kita rubah data usaha, jadi saya akan contohkan satu, nanti Bapak Ibu silahkan bisa lanjutkan sendiri ya. Yang Oke, di sini kita pilih ya. satu bidangnya, misalnya ini kita akan rubah. Nah, di sini bidang usahanya. Lalu di sini. Nah, kalau seperti ini biasanya karena memang di akta kita tidak, tidak ada. Nah, kalau di akta kita tidak ada, maka kita pakai usaha jadi usaha pendukung Nah, bagaimana supaya ini bisa jadi usaha utama? Maka bapak ibu harus melakukan akta perubahan, ya. Jadi untuk e, kalau mau dijadikan bidang usaha ini bidang usaha utama, maka bapak ibu harus merubahnya, harus bikin akta perubahan dulu. Karena yang bisa jadi e, apa namanya, usaha utama hanyalah usaha-usaha e, yang apa namanya yang ada di akta. Kalau kalau seperti ini tandanya memang akta kita perlu diupdate e, ya bidang usahanya ya. Makanya di sini hanya bisa jadi bidang usaha pendukung. Oke, ya, di sini kita simpan saja usaha-usaha yang apa namanya? yang ada di akta. Kemudian di sini nama usahanya, nama usahanya bebas ya. Jenis usahanya ya. Nama bisa Isi saja lokasinya apakah berada di nah sama, bila sama terus saja sama. Usaha, usaha bebas ya. Oke, di daratan Kalau sudah tulis sudah, ini tulis saja tidak, dan ini bidang usahanya, investasinya dimasukkan. Ini tulis saja tidak, dan ini bidang usaha. Yang terpenting adalah tiga bulan yang lain bisa dikosongkan ya. Yang terpenting adalah modal operasional tiga bulan pertama ini wajib diisi. Kalau yang lainnya tidak bisa untuk tidak diisi tidak apa. apa Ini lalu klik validitas resiko. Oke, okay, di sini resikonya sudah keluar. Lalu, di sini tinggal masukkan ada, ada sedikit kegiatan, apakah ada di DKI. Kalau DKI, masukkan DKI. Lalu, di sini, di sini, kalau kalau sudah ada di sini bisa ya, tidak perlu diupdate lagi. Tapi, kalau mau ini, silahkan diaktifkan. Kalau sudah, silahkan klik selesai. Ya, di sini sudah ada ya yang lainnya sini masih belum di update, kita akan update satu-satu dulu nah ini silahkan disini klik lanjutkan ya di sini karena ada uh, ini ya karena baru jadi dia minta perubahan data lagi asal saja klik lanjutkan ya lanjut lanjut lanjut saja oke di sini. Uh, Apakah akan melakukan ekspor-impor, kalau iya silahkan iya, apakah uh, akan melakukan impor barang ya, kalau iya iya, kalau di sini masukkan umum Kalau apakah sudah punya BPJS kesehatan, kalau belum bilang belum, kalau sudah tulis sudah, ini juga diisi, kemudian apakah sudah punya LKp? kalau belum uh, tulis belum, kalau sudah tulis belum Kemudian centang setelah itu, silakan akan klik selanjutnya, ada di sebelah kit uh, Sebelah kanan tombolnya ya. Ini mungkin ketutupan dengan layar. Nanti saya kasih tanda panah ke sebelah kanan. Ya, akan lanjut. Ya, nanti kalau sudah nanti di sini ada proses ini ya, proses perizinan berusaha. Diklik saja. Nah ini akan ada pernyataan pernyataan mandiri ya karena resikonya rendah hanya pernyataan mandiri saja dicentang saja. Oke, di sini k 3 l persediaan unik wajiban dicentang. Ya kalau tidak dicentang ini tidak akan bisa lanjut ya jadi tata ruang dicentang saja nanti yang ini silahkan dibaca-baca sendiri ya ketentuannya ini saya buat uh, saja uh, akhir yeah. uh, ah, belum di ya, dicentang yeah. kalau sudah klik lanjut Nah, kalau sudah nanti akan ada draft dari NIB. Silakan dicek. kalau sudah sesuai bisa klik lanjut dan terbitkan Oke, nah di sini akan ada penyata mandiri yang bisa di ya, silahkan di -download. Nah, kita akan lihat NIB-nya, NIB yang baru. Bisa klik nah ini sudah terbit NIB yang baru bedanya apa dengan NIB yang apa yang lama NIB lama itu tidak ada tingkat resiko jadi sini sudah ada resikonya resiko rendah maka ini sudah apa namanya sudah bisa langsung melakukan kegiatan usaha ya untuk ini karena di sini perizinan usahanya itu butuh NIB saja baik bapak ibu sekalian nah, seperti itu cara merubah NIB versi 101 ke versi RBA jadi cukup mudah ya tapi walaupun mudah bapak ibu harus hati-hati karena kalau sampai salah dalam Pekerjakan ini uh, mengeditnya itu agak sulit, kita harus datang langsung ke PTSB seperti itu ya. ya jadi Bapak-Ibu kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, kalau misalnya ragu, khawatir, salah bisa hubungi pihak profesional atau bisa hubungi link kami yang ada di bawah ya, di bawah video ini. Terima kasih banyak sekali lagi, telah menyaksikan video ini, sudah selalu buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.